Alhamdulillah wa Alhamdulillah Amma Ba'du Hadirin walhadirat Jama'ah rahimani wa rahimahumullah Puji sukar alhamdulillahi rabbil alamin malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji kajian kita malam ini kajian terakhir perawatan jenazah maka nanti Tinggal praktek sholat, sholat jenazah untuk ibu-ibu, cuman kita belum terbiasa sholat jenazah, maka di sini yang perlu diperhatikan takdirnya kita ambil. Yang paling singkat yakni empat kali takbir. Di takbir yang pertama, kemudian membaca Fatihah. Takbir yang kedua, membaca sholawat. Takbir yang ketiga Mendoakan Mayit Agar Allah memberikan Ampunan kepada Mayit Takbir yang keempat berdoa memohon kepada Allah agar Allah tidak menghalangi-halangi pahala yang akan dibalasnya Allahumma la tahrimna ya Allah sambung ngantos panjenengan halang-halangi pahalanya, maksudnya agar dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau bisa baca doa yang di dalam hadis dicontohkan panjang ya. Nanti setelah takbir ketiga badannya doa, Allah warhamhu, waafihi, wafu anhu, wa nuzulahu, wawasi di sini minnya disukun ada al artinya ini tanpa al ya di dalam hadis yang lain disebutkan kalau di sini hadisnya dikatakan Kamanak kaitas tawbal abjadu minab janis Wa abdilhu daron khairan min gari Wa ahlan khairan min ahli, Wa zawjan khairan min zawjih Wa adkhilhul jannata Wa a'idhu min azabil qabri Aw min azabil mar Itu ya? Doa setelah takbir yang ketiga. Doa takbir yang keempat. Doanya Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shoghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahya minna binna alal islam. Wa man tawaffa tahuna minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudill lana ngapal sing panjang cukup Allahumma la tahrimna ajrahu tidak tahu ini tidak apa cukup untuk takbir ketika tadi doa itu cukup Allahumma quirlahu warhamhu wa'afiq wa'fu'anhu jadi kalau bisa mencontoh ini bagus tapi kalau belum bisa mencontoh doa yang panjang ini sing penting dan dikawiti nyolati jenazah. Eh, okay. naik ya Allah maafirlah, mawalahu Allah maafirlah, Guru napa? coro coroh. Ya Allah, jenengan ampuni itu mayit ya Allah. Allah maafirlah, ya Allah. Limpahkan rahmatmu ya Allah kepada mayat ini ya Allah. Yeah. Wa'afihi ya Allah, ampunilah dia ya Allah Jadi cara bahasanya jenengan itu loh angsa Cuman nganggu gosok bukan bahasa Arab nganggu hati, bukan nganggo lesan yeah. <tuh> Diaakinin juga karena itu memang Yang paling penting itu sebetulnya tidak sekedar doa tapi doa yang ikhlas itu ya. di sini malah dijelaskan harus benar-benar mengikhlaskan saat mendoakan mayat itu ya monggo iya ya. ya, karena belum apa jadi fikihnya maksudnya itu ini kan ambil kita dari Soheh sunah. menurut fikihnya syarat sahnya sholat jenazah itu dengan empat takbir setelah takbir pertama baca patehah Iku ngeapal. Nek guru ngapal fatihah, setelah takbir baca tahmid, baca tasbih. Nek guru ngapal fatihah, setelah takbir kedua baca sholawat Nek guru iso ngapal ini sholawat sing lengkap, sholawat sing pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. You nah kira-kira hafal sing panjang sesuai dengan salawat dalam tasahud terus doa setelah takdir ketika membaca doa ini hadis di halaman 1012 diambil awalnya cukup Allahumma wa afihi wa'afihi wa'fu'anbu na apal tu terus nawa terus gunaknya apal gunung apal cukup dasitam karena di dalam pikirnya setelah takbir ketiga itu memohonkan ampunan kepada Allah berarti Allah ma'firlahu cukup deh Bau lantbal ini karena belum apa. Allah mampirlahu, Allah mampirlahu sampai belenger. Yang penting kayak kelas nih ya. Nek belenger tuh jangan-jangan kayak kelas. ayatnya itu Boleh, boleh diganti ha. Allah mampirlah ha, warham wa afiha, wa fu'anha. Kalau ha itu kembali kepada perempuan. Tapi kalau untuk kembalinya kepada mayit, masih lanang ya Allah lahu, masih wedok ya Allah lahu. Karena mayitun ini bukan mu anas Kalimah mayit itu adalah bentuk syarat mudakar Kalimah iki Bentuknya adalah muzakkar bukan muannas. Nek balikin nang mayit. Nek diterus nang mayit itu terus yakin dengan Allah laha boleh. Ya, dengan kepingin berubah. Allah makhfir lah, wa nanti kan majit betul ini. Ya. Jadi ini majit lanang. Ya. Sekarang mayitnya perempuan. Nanti doanya Allah makhfir lah, wa wa afiha, wa fuanda, boleh. Setelah takbir yang keempat, Allahumma la takhrina ajroha wala tahtimna ba'daha wa ja'alha janina tamaswah birohmatika ya alhaman rohimi intinya mendoakan mayat itu setelah takbir ketiga dan keempat yang nah, takbir takbirin yang lima tetep dunga namanya jika kurang dunga namanya setelah takbir keenam enam mendoakan sampai takbir yang ke delapan Ya, yeah. tapi di sini kita tidak ngambil yang delapan kali takbir, yang kita ambil empat kali takbir. Lepas pas sampean gak bingung, pola yang diseruh dalili. Tapi nempas nungkono, Makmuni gak ngelok ngajin nungkini. Ya kira-kira makmumnya Subhanallah kan gitu. Pola yang apa takbir, pasal kan boleh empat kali, boleh lima kali, ada yang enam kali, tujuh kali, ada yang delapan kali, bahkan kemarin ada yang sampai 9 kali takbir. Sudah ibu-ibu sudah siap untuk pertemuan yang akan datang bahasannya ganti kitab. Namanya Minhajul Muslim ngambil bab yang pertama tentang akidah. Oh. Apa? Jadi, Oh, oh anu, jadi sebelum membahas akidah, bahas warisan waris itu masuk akidah harus diyakini dia. <tuh>, itu termasuk-masuk dan ilmu Allah yang paling dulu lenyap itu ya ilmu waris ini jadi kebanyakan orang itu bagi waris ini gak gilirnya Quran Biasanya melok adat, melok tradisi, melok budaya, kadang-kadang melok londo. Ya. Jadi waris yang menurut negara ini kan bukan, saya menurut depan bagus ya. Tapi kadang-kadang ya kurang Alhamdulillah kalau memang nanti kita disempatkan untuk membahas tentang warisan Oke. nanti untuk persiapan itu supaya dipelajari, terjemahnya dibaca berkali-kali Surah Anissa ayat 10 dan 11 dua ayat itu, tok, bisa Allah tuntas tentang masalah waris itu yang pertemuan akan datang ada kelanjutannya ini Nek Wismati warisan Ipi, nggak menurut? Ah, iya. Biasanya di Jawa kan harus ngomong warisan Ibu Paki Ibu, Tentani Ben, Tentani Ben, Ciarojo ini Tentani selamete, jadi Tentani entek selamete. Jadi sampai gak selamat. Emangnya bagi waris enten minta selamate gak selamat punya. Istimaski iblis ya. Jadi naik hari pertama kedua itu iblisnya gusul melebu. Jadi gampang diwaris cara Quran itu gampang. Tapi naik wis mari telung dina, mari pitung dina itu rawan sekali nih. Memang sih, bagus. Nek bis meninggal itu segera diwaris. Jadi, resikonya yang lo konoi lo, yang dikubur itu segera lepas. Eh, Allah itu bahasanya nanti ya. Ini hanya agar jernih karena satu pertemuan, atau dua pertemuan untuk waris. Apa saat kemarin nih? <laughs> yeah. Iya mungkin mudah nanti Allah memberikan kesempatan kita untuk mempelajari ilmu maris dan Allah juga memberikan kesempatan kita untuk mengamalkan sampai nanti kita berani sampai ngeyel keluarga ini gelem di Quran jak didum coro tradisi kita berani mundur ya ya udah kalau sampai tidak menit Quran aku belepas diri. Mentok loh ya, tapi kalau bisa tetap, tetap disadarkan semuanya diajak tunduk patuh dengan Al-Qur'an. nanti. Monggo sekarang sholat jenazah untuk ibu-ibu. Monggo soknya di dibentuk tiga shaf. yang kedua nggak usah sepanjang yang sajadah ya agak ke depan yang kedua so kedua Agak ke Masalahnya tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Jadi hanya berdiri takbir. Hanya Kalau berdirinya ada kalau di soal Selamat Selamat Jaya kepada Allah agar air dalam surga nya. Wa Al hal hujan I'm all right. <laughs> Assalamualaikum As warahmatullahi Allahu <laughs> nakari qadatin ajruba ajraba fitna katna wa sha'alha annam asha'a anay katasbiru ajraba qulana bikaya <suk> Terus <Möglichkeition> <h Speakerha> bersorak Allahumma amin. <imitation> dan Allah. <laughs> Allah. معاذ بالله حتى ان الله برحمه ينزل سبحانه وتعالى على الله الله Olha vale. lá. dan iki kita mulai as nah. Terus takbir nggih, gitu. samir sami ya untuk yang lain Allahu akbar Allahu akbar At dikeraskan doanya. Allahumma gfir lahu. Alhamdulillah Allahu akbar. Allahumma la ajrohu wala pesundhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi. yang penting itu ikhlasnya ya. Karena di sini sangat ditekankan untuk berdoa untuk mayat setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas. Di sini ada kalimat seperti itu halaman 1012 bagian apa sih itu? Berdoa untuk main setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas. Disunahkan mengikhlaskan doa untuk main setelah semua takbir dilaksanakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak salah itu alal jana izin, fa'ah lahat a a. Nah, Kalau lihat ini tidak nunggu takbirnya, kabeh Mari enggak, ya Jika kalian mensolati jenazah, maka doakanlah, yeah. maka doakanlah ia dengan penuh ikhlas. Lahat doa. Idah solaitum ala jana izi fa lahat doa. Gimana? Itu dalil atau dasar kita ya. Dasar kita diperintah untuk mencolati. wis nyolati terus dikontungakki. Kalimat kan faida idah solaitumul jana zata fa ahlisu doa kalau kalian mensolatkan jenazah saat kalian berdoa, ikhlaskan doamu agar Allah benar-benar mengabulkan doa itu, memberikan ampunan kepada mayit dan memasukkannya ke dalam surganya. Intinya itu ya, minta diampuni dan minta dimasukkan ke dalam surga, biasanya mungkin gak ngomong-ngomong itu kan, -ngomong. artinya bercanda mayut ini ere, muki-muki tanjangan -muki, si mayut ini sedaya dosanya dipenampuni dipenampuni kalian Allah Allah kersa mengampuni seluruh dosa dan kesalahan dan Allah kersa memasukkan ke dalam surganya cuman biasanya terus dibabas no? Al-Fatihahkan ini kan nah, ini gak. gak ada gak ada itunya ini mendoakan layak dengan penuh keikhlasan jadi tadi saat setelah takbir kedua ketiga doanya itu tadi dengan penuh keikhlasan andekan setelah selesai sholat lanjutkan kepli nabah doa no, ansal nih no? engsan. kepingin nambah Allah Iya, kalau memang itu jamaah dan jangan bis ketinggalan. asal asalatu jamaah. <laughs> Sopos <positive>, sih komando. <laughs> Jadi itu tadi kalau memang ada temennya untuk sholat berjamaah, ya, kemudian saya nunggu nih, Joko Kono nunggu nunggu, terkejacin. Terus di Terus dikomando Bantar, ash sholat jami'ah, maksudnya biar segera membentuk shol, habis kelompok, ternyata sholnya memanjang, disuruh menjadikan tiga. Habisnya di sini diriwatkan oleh Imam Turmudi dan dihasankan olehnya. Itu dalil untuk menjadikan tiga sop. <tik> <tik> <tik> <tik> Eh, Di sini keterangannya kok enggak? Ada dalilnya, cuman bukunya tidak sabar. Dalilnya bagi orang yang belum bisa baca katahan. Dan Insyaallah mencoba teks, apa Gimana? jadi jelas diterangkan kalau belum mampu baca fatihah sama andikan ada orang mu'alaf Mama saya mu'alaf barusan waktu maca kan, terus manjing waktu Isya, kewajiban saya ikut shalat lah guru ngapau belah sih pokoknya sentak sedut mengikuti imam lah ya, baca apa ya moja ikuman baca tasbih, tahmid, tahlil kira-kira panjangnya sama dengan panjangnya baca fatihah salat jenazah juga sama, nek nah, guru apal fatihah silahkan baca subhanallah, alhamdulillah ilaha illallah, akbar di bulan balai kira-kira panjangnya sama dengan membaca fatihah ini sama itu cuman kitabnya gak tak bawa ini tadi, tadi tapi sudah sempat tak baca sudah sempat tak baca bagi yang belum mampu baca fatihah, belum apa cukup kalau misalnya mereka menggunakan Alhamdulillah, ya Alhamdulillah toh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kira-kira sah dawonin fatihah nah imami mis Allahu Akbar, berarti juga Alhamdulillah terus Allah Allah Akbar. ya Allah ya. ya. ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang masih seperti itu mudah berarti kan solusinya tinggal ditemu saja mudinnya ditanya dalilnya. ini tadi saman-saman salah nanya alamatnya bukan kepada mudin tapi kepada saya paling jawabannya begitu cepatnya kepada Pak Mudin jawabannya lah iya. Yeah. Jadi sama nanyanya salah alam <laughs> yeah. Kalau masih ada yang seperti itu berarti solusinya gampang Jadi kita tinggal silaturahim Nanya dalilnya Kalau nanti ternyata sohi Yaudah Alhamdulillah kita dapat tambahan ilmu Sobat mana naladi nyolati mocoiku tapi karena Dalile ya digoleki ini? Dan? Apa Alhamdulillah. <tuh> di sini kan nggak ada itu kan kan baca kan di sini. Iya. <tuh> iya. Pakai amin, pakai. Okay. Tapi aminnya pangasir ya. Amin. Nah, nah. Hmm. itu setiap sholat selalu ya amin nanti ya. Karena patikah itu kan intinya kan doa di dalamnya itu. Seperti iya karena butuh, iya karena terus istina suratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah jalan yang lurus, jalannya siapa? sirotol ladihinaan angta jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmatmu kepada mereka, ya Allah siapa mereka itu? minasuwadha minan nabi, wa iwas jadi dari golongan yang nabi Qoro Siddiqim, Qoro Empat golongan ini ya Itu yang kita minta setiap rekaat Ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus Ya Allah Sirotol Mustaqim Maksudnya Sirotol Mustaqim itu apa? Di orang-orang Ya Allah yang telah engkau anugerahkan nikmatmu kepada mereka Siapa mereka itu? ternyata minan nabiyina wa siddikina wa suhada'i tafsir ibnu kasir dengan buka megenikun ini terus dongos yang terakhir ghairil makdubi ya Allah pun ngantos kulotoh berosok mengenik marginipun tiang-tiang tingkang panjenengan murkai ya Allah siapa yang dimurkai ya Allah? golongan Yahudi walabdolin ya Allah penyantar pulau terperosok ke jalan yang sesat ya Allah jalan satu jalan siapa? jalannya orang-orang Nasrani jadi ya dikirim malakno, amin jadi dikirimkan ke ibu terus diucapkan amin ya Allah kabulkanlah permohonanku ya Allah mohon hidayah, mohon diselamatkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai tidak sampai terperosok sana. ya makanya diselahnya wa labdolim amin, jadi amin itu memantapkan bacaan doa kita, ya mulai iya kanak budi wa iya kanas Gugur kewajiban lisan, hmm. kalau memang dia ingin baca-baca bulu. -baca ingin baca-baca, baca apa ya tetap mendoakan intinya akan mendoakan kepada mayid hmm. coba jenengan lihat dalam kitab Riyadu Soliqin saat Nabi setelah memakamkan jenazah Nabi mentalkinnya hmm isi talqinnya itu Nabi berpesan ya. mohonkan ampunan saudaramu ini kepada Allah dan mohonkan rahmat eh. jadi ikuis menghuni kuburan masih ada amalan hmm. tapi talqinnya bukan talqin seperti yang ada di kita li, ya. Jadi Pak nanti itu talkin diri atus solihin juga disampaikan kepada Pak Mudin nanti talkinnya supaya dirubah. Ya, yeah. bukan talkin yang model dulu, eh pulang Sedilut maneh malaikat Muka orang malaikat nabi, raut bengko menyang ramu. Oh, ojo beti, ojo khawatir, ojo gemes. Iku makhluk ya Allah, sing Arat muji menyang ramu. Muka malaikat, arat bengko menyang awakmu. luka. apa agama? Boleh ya, ini yang saya belum menemukan dalil. Mati luka, apa agamamu? Eh bulan jawaban Al-Islamu dini. Islam adalah agamaku. Malaikat njur takon maneh. buka eh sopo pangeranmu? Eh bulan jawaban dengan jawaban yang tegas lan Allah Robbi sampai mati nukah sampai apa? Man Nabiu kasih apa Nabi mu sampai mati belatukah apa kebelatmu? JAWABAN pen kabai tuh lo di. sampai ditakok noman ikhwan kasih apa saja saudaramu? JAWABANI panik sedoyot yang Islam puniko TERSASAT sederik ulo. Lah kok aji sunan. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> nah, itu itu yang sampai detik ini belum saya bisa belum tahu dalilnya. itu jelas. Nabi itu pesen <SILENCIO> di kompon dalokeng ngapuro, oh oh masalahnya hari ini dia diuji sama Allah, ujiannya seperti apa? yuk ya kita nggak boleh tahayul, nggak boleh hurufat, terus mintakan kepada Allah mudah-mudahan dia tetap kokoh di dalam apa agamanya, di dalam akidahnya itu di kompon dongannya. Tapi gak diwarai gue niku mangga. Masalahnya ya paman besmatiku, beska iso, besingkotoa amalu amalnya sudah putus. Tapi kok kanda Nono sampai lambi satu mangkari sak merang paman nih? Yo gak rumu. Ternyata dia itu masih dengar ya dalam talkinnya Nabi di kuburan itu saat mereka pulang dari kuburan ternyata kan dengar gesekan sandal gesekan bagiak, gesekan sepatu itu kan dengar walaupun gak pakai sandal, gak pakai sepatu itu dengar karena ini sesuatu yang goib, dengarnya seperti apa ya kita tidak boleh ke kesana wilayahnya sudah mentok, itu bukan wilayah kita sama lagi dalam Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah ayat 154 itu disitu kan Allah bermankan wala ta'kulu limayu ketalu fisa amat, awas Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa orang yang mati syahid, gugur di tengah-tengah medan pertempuran itu mati. Itu tidak mati. Eh, Wala lima yong bisa bila amat belum, amat akan tetapi mereka adalah hidup. Titik sudah nggak usah diteruski. Hidupnya seperti apa? Apa seperti kita? berarti butuh makan dong kalau hidupnya seperti kita, nggak boleh ya sampai kita masuk ke sana, boleh. ya sudah dikatakan hidup, ya sudah hidup selesai itu harus kita yakini dan itu orang yang mati, saya tidak membahkulah mbah jenengan tidak ada dalili, hidup lagi tapi kalau orang yang mati sahih, kata Allah balhub amat bahkan mereka itu adalah hidup. Kalau kita lihat tafsirnya hidupnya seperti apa, seperti burung. Kemudian mendapat rezeki dari Allah, rezekinya nggak usah kita apa ya, kita takmilkan, kita tafsirkan macam-macam nggak usah. Ya sudah, itu sudah wilayah Allah, bukan wilayah kita. E, itu kalau kita ingin mendoakan, memang dalilnya ini ada ya. Tadi malam halaman yang 112, halaman yang paling atas selesai takbir itu berarti kan selesai sholat. Bismari kan sudah selesai semua takbir, berarti kan Assalamualaikum Warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Terus di situ, di sini tadi diperintahkan untuk mendoakan, cuman di dalam hadis yang diangkat oleh panjenenganin Abu Hurairah anhu, di sini dikatakan, "Fa'idah solehumul jana zata, fa'ahli yang ada itu di saat kamu." Ya, Alimai, di saat kamu mensolati jenazah maka doakanlah jenazah itu dengan penuh keikhlasan dalilnya yang ada di dalam halaman 1012 tadi ya. Ia, bagian natas itu la ya. sholatah liman manjah di pati hadil di bukan 10 tapi 12 ida sholatah Ya kalimatnya solaitum ini kan fiil madi solaita solaituma solaitum solaiti solaituma solaituna solaitum solai nanti lapis itu ini menggunakan fiil nanti kalau dilihat dari situ selesai sholat mendoakan. Ya, karena lapal sholaitum itu menggunakan segotnya segot mati bukan mudore ira sholaitum alal jana izin fahlisu lahat kalau kamu ya, kalau kita melihat segotnya biar kalau kamu selesai mendirikan sholat jenazah maka ikhlaskanlah doamu untuk majid doanya gimana nih allah makhfir lagu barhamu wa afi wa tak apa? ya boleh diganti menurut bahasanya jenengan cuma tak di jenengan tidak ngahirisang tapi ngandung hati iya di atas sendiri berdoa untuk mayir setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas <tuh> ini di teluk terjemahnya sini jika kalian mensolati jenazah kalimatnya jika kalian mensolati jenazah berarti kan belum selesai ini. tapi melihat redaksi baris yang paling atas ya berdoa untuk mahir setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas saya selalu mengatakan, "Selama hari kemarin, saya takbir yang hari kemarin, saya mengatakan, 'Saya mengatakan, yang mengatakan, saya mengatakan, saya mengatakan, saya mengatakan, saya mengatakan, saya Kemudian, nanti yang terakhir, setelah selesai takbir yang terakhir, sebelum salam, doa yang penting dengan ikhlas. Iya. Gimana? <tuh> Kalau belum mensolati, boleh nyolati. Tapi bagi yang sudah, itu tuntunannya bolak-balik. Saya belum menemukan, jadi nyolati sekali selesai. Gue nanya mau nyolati melok, nyolati mana? Melok, nyolati mana? Yang ini yang saya belum menemukan dalil. Itu yang ditanyakan. Boleh ya, jadi sholatnya sampai sekian puluh kali boleh. Karena pakemnya itu saat kita tak ya, jika mayat sudah selesai dirawat dan dimandikan, dikabankan, maka kalau kita menyolatkan di hadisnya kemarin dibahas mendapat pahala sakirot. Nah ikut mengantarkan jenazah sampai ke makam mendapat dua kirot. Sakirat itu mau-mau digambarlah mau mas, lo diuntuk-untuk turis sak gunung singgedi. Ayo gunung Semeru, ya. Bunak nyolat itu terus mulih, gak kalau nangguk buran, tak kalau mendapatkan pahala dua kirat, mayang nih. Besar pahalanya memang tak sia itu. berpertanyaannya tekodok gak nyolati, ini oleh gak tahlah apa gak itu kira tekodok gak nyolati, ya gak ngantar langgane kuburan oleh mayide gak disolati iya <tuh> <tuh> <tuh> <Yeah. tuh> mayide tidak muslim cek Islam KTP nek tok dadi gak wani nyolati. Umpamane begitu. Terus salah apa oh ya? Mbuh oleh Yang jelas tidak mendapatkan dua girat. Nek oleh sak datang nyolati. Cenacan jenengan datang nyolati ini nomor 20 umamane. Habis waktunya ya iya. Tidak ada dasar itu di sini malah tidak boleh. Memang kewajiban mengantar jenazah itu tidak dibebankan kepada wanita, itu dibebankan kepada laki sama dengan ziaroh itu ya perempuan itu kan tidak dianjurkan. Iya, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> tidak seperti laki-laki. Alasannya banyak ya diantaranya perempuan itu hatinya itu ringkih, bahasa halusnya lembut, kadang-kadang perpangkalan -kadang semaput. Kalau kuburan itu kuburan suaminya. Kak punu nyungsep akhirnya kubur kafe ya. nello mau terus jenazah nungguin dalan semaput akhir repot kafe itu diantaranya alasan-alasan yang tidak dianjurkan untuk naik nyolati iya dianjurkan tapi naik sampai ngantar jenazah di kuburan ada yang mengatakan boleh ikut ngantar jenazah. Tapi syaratnya itu kira kerop gak nolak singkut, mematikan salah. gak oleh gawe mematikan semua api, gak oleh gawe wangen-wangen, gak oleh macak apa mana sampai minor gak uli. Itu kan syaratnya itu loh ya. Tapi nolak -no singkut soalnya, gak sombong soalnya. Tapi neng ya. Apalagi perempuan itu kerapat mulai awal sampai selesai sampai nyolati giliran neng kuburan kita serahkan kepada bapak-bapak saja. Ibu-ibu baiknya nggak usah ikut ke kuburan karena mandorotnya itu banyak ya. <San> Nanti. <San> Apa? <San> Ya, iya. jadi ziaroh untuk perempuan ini dipertentangkan satu mengatakan seperti tadi satu mengatakan boleh. alasannya apa yang membolehkan alasannya fazuruhah apa fazuruhah itu fazuruh ziaroh nirokabe rono-rono kabe itu maka ziarahlah tapi hikuman di pun gak macak itu bisa kira-kira bisa kira-kira gak macak kalau ziarah kalau bisa mau gak macak ayo bisa kira-kira yang kedua tidak boleh apa, campur laki perman, iso kira-kira mengguni mobil Kak campur mengguni kuburan Kak campur. nah wali somo itu waktunya beberapa hari ya nah, ini pasal kada-kada maka, makamnya para wali somo itu kada-kada tempat wudhunya itu akan belum terpisah ini kan terlalu banyak itu ya jadi, yang ingin ziarah ya suami istri menanggungi kuburan menanggungi wana sih yang paling sepi, paling angker yang ziarah menghidupi jam prolas ke anak mandorote ya insya Allah seperti itu dulu yang kita baca insya Allah perteman yang akan datang kita bahas tentang masalah waris, boleh mayitnya bisa disolati, bisa dimakamki, sekarang tinggal bagi waris Subhanakallahumma dikandikan, Shadu'ala ilaha illa'an wa astagfirullah wa Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh